Oke semoga beruntung dan kita lanjut saja ke videonya Let's go ini adalah kelanjutan dari episode 1 2 dan 3 jadi bagi kalian semua yang belum menonton episode 1 2 dan 3 kalian harus menonton episode 1 2 dan 3 agar apa, agar tahu ceritanya seperti apa dan bagi kalian semua yang udah menonton episode 1, 2, dan 3 kita lanjut aja ke dalam episode keempat ini gak usah kebanyakan basa basi atau berbincang-bincang segar kita langsung saja ke episode keempatnya let's go aduh, aduh capek nih eh masim, rumahnya dekat gak sih dari sini? eh, oh, deket banget, sekitar 1-5 menit gitu Ah, yang bener-bener deket kan ya deket sih tapi gimana ya aduh ini capek banget gitu kita istirahat dulu deh jangan-jangan tanggung yang bener tanggung Iya bener tanggung aduh kalau capek gimana ah gimana sih orang deket lagi kok nanti istirahatnya di rumah aja gitu Oh gitu deketnya dari sini deket arah pokoknya jangan kayak tadi malah istirahat di tangga. Padahal rumah sakitnya ada di pojokan sana deket. Napa istirahat di tangga? Iya sih, udah deh kita langsung saja pulang. Aku percaya deh bahwa deket lagi. Yo, Ya udah kita langsung saja pulang. Yuk, oke berangkat. Aduh, akhirnya nyampe juga nih. Benar sih kata kamu rumahnya dekat ya memang benar masa bohong ya kan ada-ada aja nih hehehe sorry dong sorry jangan marah gitu iya iya udah kita langsung masuk aja ya aku tunggu di sini deh ngapain kamu tunggu di sini nggak apa-apa jangan masuk aja nanti sakit malah oh gitu bisa sakit emang ya bisa di luar nih dingin tahu di dalam oh ya udah deh langsung masuk aja ya iya ngapain ya kan di luar nggak jelas iya juga sih udah kita langsung masuk aja ya udah oke okay, let's go aduh aku duduk di sini dulu ya oh iya kamu duduk di situ aku mau mandi dulu ya nih bah <tuh> udah bau asem parah ini Oh mandi dulu ya udah sana mandi aku mau santai di sini kamu gak mau mandi mm, ntar gantian orang gambar mandinya satu gimana sih ya juga sih udah aku langsung ke kamar mandi duluan ya iya sana aku mau istirahat dulu lah capek lah oke oke siap aku mandi dulu ya oke sana woi wait wait tunggu tunggu tunggu masim eh ada apa jadi gini aku dari tadi belum ngeliat si carolin tuh oh iya aku juga belum lihat kemana dia ya Iya kemana dia? Biasanya di sini atau nggak di atas itu? Mungkin dia lagi tidur di atas. Oh gitu? Emang tadi kamu udah ngecek belum? Aku cuman ngomong mungkin gitu. Siapa tahu ada di atas. Emang dia mau pergi kemana? Orang dia dianggap kemana-mana ya kan? Ya juga sih. Udah, aku mau mandi dulu. Bau asem nih, parah nih, udah nggak enak nih. Ya udah sana. Aku santai dulu di sini. Oke, awas kamu manggil lagi. Enggak ya Ella. Aduh, kita mandi-mandi dulu deh Cik, cik, ciki wir, ciki wir, ciki Beuh, enak ini mah Mandi nih biar menghilangkan bau-bau asem Wah, enak, pokoknya enak Enak, enak, enak, enak Eh, ini ada surat apaan ini? Waduh, waduh, untung suratnya nggak basah nih Bentar, aku baca dulu suratnya Halo semuanya, ini aku Karolin Hah, si Karolin? Ada apa ini? Waduh, aku baca lagi deh. Jadi di sini aku cuman mau kasih tahu kepada kalian semua bagi kalian yang pencari aku ada di mana? Tenang saja ya, aku hanya ingin berlibur sebentar. Jadi bagi kamu Maxim dan Kelly jangan khawatir ya. Hah, berlibur kemana nih si Karol ini? Waduh, ada-ada aja ya berlibur. Udahlah, biarinlah. Mungkin dia refreshing gitu ya. Karena di rumah nih bosan gitu kayaknya ya. Udah, aku lanjut mandi aja. uh mantap nih mandi nih gosok-gosok dulu. Aduh, akhirnya udah mandi juga. Udah, <tuh> udah wangi udah. <tuh> Wah, wangi pokoknya. Ya udah deh, aku langsung saja ke si Kelly itu Ngapain? Coba dia tidur di situ ya. Aduh, aduh, aku mau langsung kasih tahu aja deh, si Carol ini pergi gitu, berlibur gitu. Yaudah, aku langsung ke aja deh. Let's go. Hey, hey, hey, hey. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Bangun. Woi, woi, woi. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Aduh, apaan sih berisik banget orang lagi tidur ya, Wak Bangun, katanya mau mandi. Oh iya ya, aduh kamu udah beres bukan mandinya? Udah, gimana sih? Oh ya, sebelum kamu mandi aku mau ngasih tahu nih sesuatu nih. Ah, ngasih tahu apa nih? Jadi aku dapat surat nih dari Caroline, katanya dia mau berlibur gitu. Ah yang bener mau berlibur? Bener. Oh gitu. Oh, yaudah nggak masalah deh kalau misalkan dia mau berlibur. Iya, siapa tahu dia akan bosen di sini ya. Jadi butuh hiburan gitu. Iya, bener-bener Ya udah, sana mandi. Aku cuma ngasih tahu itu doang. Ya mudah-mudahan dia nggak marah gitu. Loh, marah kenapa emang dia? Mana aku tahu ya kan. Udah, sana mandi dulu. Aku tunggu di atas ya. Oke, siap, Bos. Laksanakan, Bos. Maxim, sore ya, nunggu lama akhirnya kamu nyampe juga di sini aduh mandinya lama bener dah Iya sorry sorry udah kita di atasnya mau ngapain loh seperti biasa masa kamu tidak tahu tidak tahu dong emang mau ngapain dong Oh iya udah sini sini sini masuk oke oke oke Ini udah masuk nih emang ada apa sih ya udah kayak kemarin gitu Ingat nggak Kak, tuh emang mau ngapain? Lu kok enggak inget sih? Udah sekarang tidur. Oh, gitu? Yoho, hidung emang mau ngapain anjay? Oh ya, udah, ya udah, ini, ini udah, udah. Oke, kita langsung saja dimulai ya. Jangan kaget. Oh tidak, jelas tidak kaget. Udah, kita langsung mulai saja dalam hitungan ketiga. Oke, okay? oke, okay, bos. Satu, dua, tiga. Udah siap. Udah, udah. Let's go, per udah udah udah udah udah lima jam ini ah 5 jam buset cepet bener iya kan gak kerasa kan iya pada lima jam tuh lama loh ya memang lama tapi kalau dijalanin cepet ya iya iya waduh gimana ya ya gak gimana gimana sih <laughs> udah kamu besok ke dokter lagi ah ke dokter lagi baru tadi ke dokter gimana sih lu cek cek lagi gitu kan kita udah nyobain 5 jam Habis itu kita cek lagi Dan juga dokternya jangan dokter kemarin Kita beda dokter gitu Oh gitu, emang ngaruh kalau beda dokter? Ya siapa tahu kan kita belum coba gitu Oh gitu, oh gitu Udah aku tidur dulu dah Udah capek ini pekel Nanti besok kita ke dokter, oke? Okay? Oh, oke, okay. aku tidur di atas Kamu tidur di bawah, oke? Okay? Oke, okay. udah kita langsung tidur aja Oke, okay. let's go Aduh, aduh, lapar banget nih Aduh, aku pengen makan nih Ya, elah, tapi si kelly masih tidur lagi Udah deh, aku langsung saja ke dapur sendiri Aduh, ada-ada aja Masa malam-malam gini, lapar ya kan? Gak jelas, nggak jelas Udah deh, aku langsung saja makan di bawah Let's go Wihdi, makanannya banyak banget nih di sini Waduh Aku langsung saja makan dah. Ah, oh, enak sekali nih masakannya Si Kelly nih. Beh, ajib, ajib, ajib, ajib, ajib. Makan lagi, langsung terus. Gas terus. Aduh, akhirnya makanannya habis juga, aduh udah kenyang nih, Beuh, kalau udah kenyang nih tidur nih jadi nyenyak Hahaha. <laughs> udah, aku langsung saja tidur, biar besok bisa nganterin si Kelly ke dokter, ya mudah-mudahan hamil gitu ya Yaudah, kita langsung tidur aja, let's go